Saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan Anda punya kesempatan untuk menulis Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari pagi Boleh habis subuh Kemudian satu kali habis Maghrib Boleh juga sebelum maghrib tidak jadi masalah Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi pagi hari dia telah melunaskan syukur harinya. Bapak Ibu, setiap hari kita dapat nikmat segala macam nikmat belum mampu kita syukuri, betul? Ada satu doa insyaallah dalam doa ini kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari. Karena nikmat segitu banyak ada yang kita masih ingat, ada yang kita tidak bisa ingat. Ada yang kita bisa sebutkan, ada yang tidak bisa kita sebutkan. Lewat du'a ini akan menuwasi semua nikmat kita membayar syukur nikmat. Barang siapa kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari dia telah melunaskan syukur harinya. Barang siapa yang membaca doa ini di malam hari dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya. Berarti Pagi hari atau malam hari Kita bisa membayar doa Atau membayar syukur kita kepada Allah Subhanahu SWT Supaya insya Allah lama-lama Menjadi hamba yang bersyukur Doanya Kira-kira jelas? Jelas? Bahasa Arab sama bahasa Indonesia ni ya? Yang dah bisa lihat beli kacamata. Dan saya jual kacamata kalau ada mau beli boleh Allahumma. Cuba perhatiin yang warna merah itu saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari. Saya bacain Allahumma ikutin saya subhanallah bapak ibu doa ini memang luar biasa dahsyat ustaz Faruk artinya kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma bi dijadikan Allahumma ma amsa bi sudah jelas? belum selesai tulisannya? sudah muazzam belum? Soalnya kelamaan ini Untuk baca doa ini Boleh habis salat subuh Dan boleh habis salat asar Atau habis salat maghrib mana saja boleh Kalau sudah masuk waktu sore hari Allahumma ma bi Min ni'matin bi ahadin Min khalqika Faminka wahdaka La syarikalak Falakal hamdu Walakal syukur Terus yang kedua Ya tulis bahasa latinnya saja Tuliskan bahasa latinnya saja Ya saya akan bacakan sekali Tuliskan bahasa latinnya Allahumma. Allahumma Tulis ya bahasa latinnya ya Nanti biar bisa anda baca Daripada tulis bahasa Arab nanti salah baca Allahumma, Allahumma. Ma asbaha. Asbaha. Bi, bi. Min, ni'matin. Min ni'matin Au bi ahadin, Au bi ahadin. Min, khalqika. Min khalqika Faminka Wahdaka. wahdaka la syarikalak la syarika. falakal hamdu walakasyukru terus kalau sore hari diganti Allahumma ma bi, jadi Allahumma ma amsa bi kemudian kemudian <coughs> Dua ini sangat sederhana, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Doa yang kedua, dari sisi doa sangat singkat, tapi dari sisi makna sangat luar biasa. Allahumma ini asaluka al-afwa wal afiyah Fid dunia wal akhirah Boleh dihafal ini Boleh dibaca sekali habis subuh Dan sekali habis asar atau habis maghrib Allahumma Ini As'aluka Al-afwa Wal-afiyah Fid dunia wal akhirah. Kalau bapa ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna bukan inni. Ya, karena di sini ramai orang, jadi dirubahkan menjadi banyak. Allahumma inna nas'aluka Sisanya sama saja. Allahumma inna nasaluka. Ada orang bapa ibu yang suka baca, sekalian dia membayangkan atau meniat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya, saudaranya, keluarganya, boleh. Allahumma inna nasaluka. al afwa wal afiyah fit-dunya wal-akhirah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang datang meminta doa. Ya Rasulullah berikanlah kepadaku doa. Tapi doa yang melengkapi seluruh. Jadi dia ingin bahagia, dapat pemaafan, dapat ampunan, dapat keselamatan dunia akhirat. Rasul menjawab, al alafiah, memohon kepada Allah afiah. Bentuknya Salihilah al ini doanya. Dalam doa ini Anda mendapatkan dunia dan akhirat. Allahumma inni as al -afwa wal wal -akhirat. So, ini doa. Boleh sebenarnya Habis Makan boleh Habis Angkat kepala dari ruku' Ini hadis di Ruayat Imam Bukhari Hadis ini Ruayat Imam Bukhari Ini boleh dibaca sesudah Berdiri dari ruku' Sudah i'tidal Boleh juga dibaca Misal habis makan, habis minum kan? Habis makan, minum kan kita bilang Alhamdulillah kan Habis bersin Kita bilang Alhamdulillah Jadi boleh anda Melanjuti Alhamdulillah Hamdan Kethiran Tayyiban Mubarakan fihi Kama yuhibbu Rabbuna wa Wayardah Ada riwayat lain Ditambah dengan ini Mubarakan fihi Mubarakan alaihi ini doa sangat luar biasa manfaatnya sangat diagungkan oleh malaika Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjelaskan kepada seorang sahabat yang telah membaca doa ini saya melihat ribuan malaika yang meribut menuliskan doa sakin Agungnya doa ini Alhamdulillahi alhamdan kathiran Jadi anda begitu selesai ruku' Semi'allahu liman hamidah Rabbana walakal ham Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fihi Boleh ditambah Mubarakan alaihi Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. So terus Aa, Mana bak ini Salah ketik ya belum tulis doa tadi ya? Astagfirullah. Taubat, taubat. Taubat. Ini baru HPnya bermanfaat. Daripada foto sama saya, foto aja doanya. Cek cek foto, jelaskan fotonya Dari mana-mana bisa di foto. Nanti juga minta bantuan Sunda Kelapa dikopikan flas disnya. Bawa flas atau bawa ini bisa dikopi, dibindahin silakan, Boleh. Tinggal bayar lima rial dah Bapak cukup. <tik> <tik> Alhamdulillah, hamdan sama-sama. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan, hamdan kathiran, kathiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi. Mubarakan alaihi Kama yuhibu Rabbuna wa yarta Kama yuhibu Rabbuna wa yarta Bacain artinya Ustaz Farooq Sekarang puji Hanya bagi Allah Puji-puji